Salam Jemaat GPB Salom Depok yang dikasihi Tuhan kita akan memasuki masa Prapaskah yang akan dimulai pada hari Rabu 2 Maret 2022 yang akan kita hayati bersama dalam ibadah Rabu Abu yang dilaksanakan secara live streaming di kanal YouTube GPB Salom Depok Mulai pukul 7 malam, masa Prapaskah adalah masa persiapan sebelum Paskah yang menjadi momen bagi jemaat untuk menghayati seluruh pelayanan Yesus yang penuh dengan derita dan sengsara. Masa Prapaskah dimulai pada hari Rabu-abu yang dapat dihitung 40 hari sebelum hari pasca tanpa menghitung hari minggu. Hari minggu tidak dihitung dalam perhitungan rabu-abu, karena hari minggu tetap mengacu pada hari kebangkitan Kristus. Abu yang memiliki makna kesensaraan, malu, kerendahan diri di hadapan Allah, dan perasaan sedih karena berdosa, Menjadi simbol yang akan kita terima pada ibadah Rabu. Abu pada ibadah tersebut kita akan menerima pengolesan Abu di dahi sebagai tanda pertobatan. Penerimaan Abu dalam proses pengolesan Abu tersebut bukanlah sakramen, sehingga seluruh anggota keluarga. Baik yang sudah maupun belum dibaptis dapat mengikutinya dan siapa saja dapat menjadi pelayan dalam tindakan ini. Dahi dirujuk untuk mendukung pelaksanaan ibadah Rabu-Abu. Karena dimaknai sebagai pusat akal dan rasio yang merupakan anugerah Tuhan untuk digunakan sebaik-baiknya. Akal dan rasio menjadi sarana pertobatan dan hidup baru yang kemudian tercermin dalam tindak membagikan cinta ilahi kepada sesama. Persiapan diri untuk mengikuti ibadah rabu-abu sangatlah penting untuk dilakukan ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian jemaat, baik dalam proses persiapan maupun dalam pelaksanaan ibadah Rabu-Abu. Persiapan Ibadah Jemaat dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah Rabu-Abu dengan melakukan doa dan perenungan diri. Selain itu, jemaat juga dapat mempersiapkan abu untuk dioleskan di dahi saat mengikuti rumpun pengutusan dalam ibadah Rabu Abu. Jemaat dapat menyediakan sendiri abu yang akan digunakan pada ibadah Rabu Abu dengan cara sebagai berikut. Pertama, Jemaat dapat menggunakan daun palma yang sudah kering untuk dibakar dan dihaluskan hingga menjadi abu. Jika daun palma terasa sulit didapatkan, jemaat dapat menggunakan daun kering lainnya. Prinsipnya adalah bahwa abu yang digunakan berasal dari sesuatu yang sudah usang. Kering, kotor, tidak terpakai, dan tidak membahayakan saat dipakai, serta bukan sesuatu yang bersifat mewah seperti kosmetik. Jemaat dapat membakar daun tersebut pada wadah yang bersih dan abu hasil pembakaran dipindahkan ke piring atau wadah kecil. Kedua, setelah jemaat mendapatkan abu hasil bakaran, jemaat dapat menyiapkan minyak untuk dicampurkan dengan abu. Jemaat dapat menggunakan minyak kelapa, minyak saitun, baby oil, atau minyak lainnya yang tidak berbahaya untuk dioleskan pada dahi. Jemaat dapat mencampurkan minyaknya secukupnya dengan abu. Pastikan hasil percampurannya keduanya tidak terlalu kering atau terlalu basah sehingga mudah untuk menempel di dahi di saat dioleskan. ...pelaksanaan pengolesan abu. Pada saat memasuki rumpun pengutusan dalam ibadah rabu-abu, pelayan firman akan memimpin jemaat di dalam proses pengolesan atau penorehan abu. Penorehan abu di dahi di dalam ibadah rabu-abu ini bukanlah sakramen... ...sehingga jemaat dapat melakukannya sendiri ataupun kepada anggota keluarga lainnya yang ikut beribadah. Jemaat dapat menorehkan abu kedahi dengan membentuk tanda salib menggunakan jempol. Tanda salib dimulai dari atas ke bawah dan dilanjutkan dengan mengoles dari kanan ke kiri ataupun ke kiri ke kanan. Jika jemaat beribadah bersama keluarga orang yang dituakan dalam keluarga, ...dapat mengambil peran sebagai pelayan untuk menorekan abu. Saat menorekan abu, pelayan dapat mengatakan, ...ingatlah kita ini debu dan akan kembali menjadi debu. Dan orang yang dioleskan dapat merespon dengan berkata, ...amin. Jika jemaat beribadah sendirian... Anda dapat mengoleskan sendiri abu yang telah disiapkan ke dahi, Anda sembari berkata, Aku mengingat bahwa aku adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Sekali lagi ditegaskan bahwa penorehan abu bukanlah sakramen, sehingga seluruh anggota keluarga, baik yang sudah maupun belum dibaptis dapat mengikutinya dan siapa saja dapat menjadi pelayan dalam tindakan ini demikian paduan untuk ibadah rabu-abu di rumah kiranya kita dapat menghayati masa prapaskah dengan pertobatan dan menjadi saksi cinta Kristus bagi dunia